Nyiblorong merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud cantik, namun memiliki tubuh setengah manusia dan setengah ular. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul, yang sering kita anggap dengan nama Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian luar biasa. Selain itu, Nyi Blorong juga memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya, tetapi saat bulan mengecil ia akan kembali lagi ke wujudnya yang semula, yaitu ular raksasa. Terat Centini menyebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan jaka linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik dari tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia yang akan digunakan sebagai pengikutnya dan arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton Gaib Laut Selatan untuk selamanya Selain itu dalam jangka waktu tertentu Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya sebagian spiritualis menganggap Nyi Blorong sama dengan Nyi Roro Kidul tetapi versi tersebut dibantah oleh sebagian ahli spiritual yang lain Karena Nyi Blorong lebih berwujud sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dengan cara-cara pesugihan Sementara hal tersebut berbeda dengan Ratu Kidul yang berwatak baik hati Dewi Rangkita adalah anak dari Nyimas Dewi Anggista, putri bungsu dari Raja Caringin, kurun ke-11 Prabu Jaya Cakra Dalam budaya populer, Nyi Blorong merupakan tokoh legenda Indonesia yang sering menjadi tema film. Beberapa film yang mengangkat tema Nyi Blorong adalah Nyi Blorong dan perkawinan Nyi Blorong. Nah itulah salah satu cerita tentang nyeblorong yang beredar di kalangan masyarakat di Nusantara. Percaya atau tidak percaya Anda dengan peristiwa ini itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Sekian dulu cerita kali ini kita berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.